بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن الأسباب الموجبة للسرور والزوال الهم والغم السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرق وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكالة التي لا يمكنه ردها ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال وأن ذلك حمق وجنون فيجاهد قلبه عن التفكير فيها وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله مما يتوهمه من فقر أو خوف أو غيرهما من مكاره التي يتخيلها في مستقبله، فيعلم أن الأمور المستقبلية مجهولة ما مجهول ما يقع فيها من خير وشر وأعمال وآلام وأنها بيد العز الحكيم ليس بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتها ودفع مضراتها ويعلم العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره واتكل على ربه في إصلاحه واطمعنا إليه في ذلك إذا فعل ذلك اطمعنا قلبه وصلحت أحواله وزال عنه همه وقلقه هذا معاشر المستمعين الأحبة الكرام دواء نافع في إزالة الهم والغم أن يسعى العبد عند وجود الأسباب الجالبة للغم في إزالة تلك الأسباب وبالمقابل أيضا يسعى في تحصيل الأسباب الجالبة للسرور لأن القلب في سروره أو حسنه أو حزنه بحسب الأسباب التي تجلب هذا أو هذا فما يتعلق بالأسباب التي جلبت له الحزن يجتهد في أن ينساها ولا يشغل فكره فيها لأن شغل, شغل فكره فيها لا لا يثمر ويجاهد قلبه على التفكر في المعاني النافعة التي تذهب عن القلب قلقوا وإذا كان هناك أشياء تعلق بالمستقبل مثل مخاوف من فقر مخاوف من مرض مخاوف من أشياء من هذا القبيل يتخيلها في المستقبل ويخاف المستقبل مجهول أمرو بيد الله سبحانه وتعالى فلا يشتغل بما بمثل هذه الأمور بل يشتغل بالتوكل على الله وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى حتى تسكن نفسه وتطمئن فإن هذا من أنفع ما يكون في, في هذا الباب قال رحمه الله ومن أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به اللهم أصلح لي ديني الذي هو اسمه أمري أصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لآخرة التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر وهذه معاشر الكرام دعوة عظيمة جدا ينصح كل مسلم بأن يحفظ هذا الدعاء وأن يعتني به وهو ثابت في صحيح مسلم وهو كما ذكر الشيخ من أنفع ما يكون في ملاحظة المستقبل سواء المستقبل الديني أو الدنيوي أو الأخروي وهذه الأشياء المتعلقة بالمستقبل في هذه الأمور الثلاث كلها بيد الله ولا يمكن أن يصلح منها شيء إلا إذا أصلحه الله لك فأكثر أخي الكريم المستمع من هذا الدعاء العظيم بألفاظه المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي ديني لعاصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادين طلب لصلاح الدين وصلاح الدنيا وصلاح الآخرة مع وصف لما يترتب على يعني هذا الصلاح في هذه الأشياء الثلاثة ثم قال وجعل حياته زيادة اللي في كل خير والموت راحة اللي من كل شر هذه الدعوة من جوامع الدعاء وأعظمه وأنفعه وهي محيطة بمصالح الأب الدينية والدنيوية والأخروية قال وكذلك قوله اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي الطرفتين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا وهذا من أدية الكرب فإذا لهج العبد هذا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبله قال أصلح لي شأني كله مستقبله الديني والدنيوي بقلب حاضر ونية صادقة مع اجتهاد فيما يحقق ذلك وهذا تنبيه مهم يعني بعد الدعاء تبدل الأسباب Hakik Allah له ما دعاه ورجاه وعمل له وانقلب فرحا وسرورا. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, lindungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Wasa'il-Mufi Dalil Hayati Sa'idah. Kiat-kiat untuk menggapai hidup. Bahagia yang ditulis oleh As-Syeikh Abdurrahman bin Nasir al syaidi Rahimahullah. Dan beliau sampai pada pembahasan ke-8, beliau mengatakan, dan di antara sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan dan menghilangkan segala kesedihan dan kegalauan adalah berusaha untuk menghilangkan segala sebab-sebab yang mendatangkan kesedihan tersebut. Juga berusaha untuk mendatangkan sebab-sebab yang menyebabkan seorang menjadi bahagia, yaitu dengan cara melupakan Segala permasalahan, segala problema yang telah berlalu, segala apa-apa yang dia tidak suka yang sudah berlalu. Serta dia harus mengetahui bahwasanya jika dia terus memikirkan hal tersebut, maka sungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan yang sia-sia. Bahkan beliau mengatakan bahwasanya perbuatan itu adalah kebodohan dan bahkan kegilaan. Karena yang seharusnya dia lakukan adalah berusaha untuk melupakan hal-hal tersebut. Dan sebaliknya dia berusaha untuk memikirkan apa yang akan dia hadapi di masa depan. Dan juga jangan sampai dia memikirkan atau takut untuk menjadi orang miskin atau menghayalkan sesuatu yang belum dia ketahui. Karena sesungguhnya segala yang akan terjadi di masa yang akan datang itu tidak ada yang mengetahuinya. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena segala urusan, segala perkara di tangan zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Adapun hamba tidak memiliki apa-apa. Kecuali usaha untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan usaha untuk menolak segala keburukan dan seorang hamba jika dia memalingkan pikirannya dari hal-hal yang membuat dia sedih kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk memperbaiki masa depannya maka dia akan tenang dan keadaannya akan menjadi baik serta hilang segala kekacauan dan kesedihan yang dia Hadapi para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah obat yang sangat bermanfaat dan sarana yang sangat baik untuk menghilangkan segala kesedihan dan keresahan, yaitu seorang berusaha untuk menghilangkan sebab-sebab yang mendatangkan kesedihan tersebut. Dan sebaliknya dia juga berusaha untuk mendatangkan sebab-sebab yang menyebabkan dia menjadi menjadi bahagia. Karena ketahuilah bahwasanya hati itu bisa bahagia dan bisa sedih tergantung dengan sebab-sebab kesedihan dan sebab-sebab kebahagiaan. Adapun yang berkaitan dengan sebab-sebab yang mendatangkan kesedihan maka seharusnya dia melupakan cuek terhadap hal-hal tersebut. Dia berusaha melupakan hal-hal yang telah berlalu di masa yang lalu dan tidak berusaha mengingat-ingat kembali apa yang telah berlalu. Kemudian dia berusaha untuk memikirkan perkara-perkara yang bermanfaat yang bermanfaat untuk masa depan Kemudian dia juga jangan takut akan menjadi miskin di masa yang akan datang karena perkara yang akan datang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala maka hendaklah dia selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatinya menjadi bahagia dan menjadi tenang kemudian nasykh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwasanya di antara hal-hal atau kiat-kiat yang sangat baik untuk dilakukan seorang hamba dalam menghadapi masa yang akan datang yaitu dengan selalu membaca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunya yal lati fiha ma'asyi wa aslih li akhiratil lati ilaiha ma'adi waj'alil ja hayata ziyadatal ziyadatan li fi kulli khair wal maut rohatan li min kulli syar Arti doa ini yaitu, Ya Allah, perbaikilah agamaku yang menjadi kunci segala urusanku, yang menjadi penjaga segala urusanku, dan perbaikilah duniaku yang menjadi tempat kehidupanku, dan perbaikilah akhiratku yang menjadi tempat kembaliku, dan jadikanlah kehidupanku tambahan untukku bagi segala kebaikan, dan jadikanlah kematianku, istirahatku dari segala keburukan. Ini adalah doa yang sangat agung, doa yang sangat bermanfaat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa ini tertera dalam Sahih Muslim ya, riwayatnya sahih. Maka seharusnya kita berusaha untuk menghafalkan doa ini dan mengulang-ulanginya. Karena semua yang tertera dalam doa ini adalah perkara-perkara yang sangat bermanfaat untuk masa depan kita. Yang pertama yaitu tentang tentang agama kita. Ya, kita berdoa agar Allah Subhanahu Wataala selalu menjaga agama kita. Kemudian juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala agar memperbaiki dunia yang menjadi tempat kehidupan kita, tempat kita mencari, mencari rezeki. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala agar memperbaiki akhirat kita. Yang menjadi tempat kembali kita dan kehidupan kita untuk selama-lamanya. Ya. Karena tiga hal ini apabila telah baik, maka tentu akan baik kehidupan kita. Dan kebaikan tiga hal ini ada di tangan Allah Subhanahu SWT. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu SWT. Juga kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu SWT dengan doa, Allahumma rahmataka arju, falatakilni ila nafsi tarfata'ain. Wa aslih li syaitanikulla la ilaha illa anta Ya Allah rahmatmu yang aku harapkan maka janganlah engkau biarkan aku untuk mengurusi diriku sendiri walaupun sekejap mata dan perbaikilah segala urusanku tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau ini adalah doa yang diucapkan seorang ketika merasa sedih ketika mendapatkan musibah yang apabila seorang hamba jika selalu membaca doa ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki masa depannya. Baik itu agamanya maupun masa depan dunianya. Dan tentunya ketika kita membaca doa ini, maka kita harus menghadirkan hati kita. Memahami lafad-lafad doa ini dan kita juga mengikhlaskan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serta berusaha tentunya untuk mendapatkan segala hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan. Karena tentunya tidak cukup seorang hanya berdoa kepada Allah Subhanahu SWT. Tetapi juga dia harus berusaha untuk melakukan hal-hal yang membuat dia bahagia. Qala rahimahullah, faslun, wa min a'adham al-ilajat li amrad al-qalb al-asabiyyah. قال رحمه الله فصل ومن أنفع الأسباب لزوال القلق والهموم إذا حصل على العبد من النكبات أن يسعى في تخفيفها بأن يقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر ويوطن على ذلك نفسه فإذا فعل ذلك فليسعى إلى تخفيف ما يمكن تخفيفه بحسب الإمكان فبهذا التوطين وهذا السعي النافع تزول همومه وغمومه ويكون بدل ذلك السعي في جلب المنافع وفي رفع المظار الميسور العبد فإذا حلت به أسباب الخوف وأسباب الأسقام وأسباب الفقر والعدم لم لم يحب لما يحبه من محبوبات المتنوعة فليتقي ذلك بطمأنينة وتوطين للنفس عليها بل على أشد ما يمكن منها فإن توطين النفس على احتمال المكانة يهونها ويزيل شدتها وخصوصا إذا أشغل نفسه بمدافعتها بحسب مقدونه فيجتمع في حق توطين النفس مع السعي النافع الذي يشغل عن الاهتمام بالمصائب ويجاهد نفسه على تجديد قوته قوة المقاومة للمكانة مع اعتماده في ذلك على الله وحسن الثقة به ولا ريب أن لهذه الأمور فائدتها العظمى في حصول السرور وانشراح الصدوع مع ما يؤمله العبد من الثواب العاجل والآجل وهذا مجرب وهذا مشاهد مجرب وقائعه ممن جربه كثيرا جدا الحاصل أن هذا مثل ما ذكر رحمه الله من الأسباب العظيمة لزوال انفضاء إذا حصل العبد من النكبات يعني حلت به نكبات أو شدائد أو كربات أن يسعى في تخفيفها بين يقدر أسوأ الاحتمالات يعني مثلاً إن أصابه مرض يقدر أنه سلم من أمراض شديدة وعاتية ومهلكة فإذا قارن مرضه اليسير بتلك الأمراض توطنت النفس عليه ومثل هذا أيضا في الفقر لو قدر أنه ذهب عليه بعض ماله يقول الحمد لله صحتي باقية مثلا لم, ي, لم, لم أصب شيء في جسمي أو أنا في قوتي وفي في نشاطي وهكذا يعني يقدر أسوأ الاحتمالات ثم هذا يولد عنده حمدا بدل ما يبقى متسخطا جازعا يتولد عنده حمد على, uh, أو أو Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Sheikh Abd Rahman bin Nasir As-Saq di melanjutkan. Beliau mengatakan bahwasanya di antara hal-hal yang paling bermanfaat untuk menghilangkan segala kesedihan dan keresahan, terutama ketika seorang hamba mendapati musibah yang berat. Yaitu, dia berusaha untuk meringankan musibah tersebut. Juga, dia memikirkan kemudian mempersiapkan dirinya untuk hal tersebut. Dan apabila dia telah melakukan hal tersebut, maka dia berusaha untuk meringankan apa yang dia mampu untuk dia ringankan sesuai dengan kemampuannya, karena dengan persiapan seperti ini, dia akan menjadi siap untuk menghadapi segala apa yang dia akan hadapi dan akan hilang segala kesedihan dan kerisauan dan dia akan menggantinya dengan usaha untuk mendatangkan hal-hal yang bermanfaat serta berusaha untuk menolak segala keburukan-keburukan yang bisa untuk dia lakukan Maka apabila datang atau seorang hamba tertimpa ketakutan tertimpa penyakit-penyakit atau kefakiran, atau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, maka hendaklah dia menghadapi hal tersebut dengan dengan tenang dan mempersiapkan hatinya untuk hal tersebut. Karena dengan hal tersebut, apa-apa yang menjadi kesedihan dia akan akan hilang, terutama apabila dia berusaha untuk menolak segala keburukan yang mungkin saja dia akan hadapi, maka di samping dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kemungkinan terburuk, dia pun berusaha untuk menolak dan atau meringankan musibah-musibah yang dia hadapi. Dia, dia hadapi. Kemudian dia juga berusaha sekuat tenaga untuk melawan segala hal yang dapat dia lakukan dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tentu tidak diragukan lagi bahwasanya hal-hal ini mempunyai faida yang sangat besar sekali untuk mendapatkan mendatangkan kebahagiaan dan melapangkan dada juga dia juga akan bahagia karena dia tentunya mengetahui bahwasanya dengan musibah tersebut dia akan mendapatkan pahala yang pahala di dunia ini dan pahala di di akhirat nanti, dan ini ya sudah dirasakan oleh banyak orang. Maka, apa yang Syekh katakan di sini yaitu bahwasanya seorang, apabila berusaha untuk mempersiapkan dirinya atau bahkan melihat orang lain yang tertimpa keburukan yang lebih berat, maka dia akan merasa ringan atas musibah yang dihadapi. Contohnya, ketika dia menderita sakit. Dia melihat orang, ya banyak orang lain yang jauh lebih parah ya dari kondisinya, atau dia miskin, banyak orang yang lebih parah atau lebih miskin daripada dia, atau ketika dia sakit, ya dia melihat bahwasanya dia masih bisa uh, bergerak umpamanya, ya banyak orang yang lebih parah penyakitnya dari dari dia. Maka dengan kiat ini, insya Allah apa yang menimpanya dari segala keburukan dan kesedihan akan قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة قال رحمه الله تعالى ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية بل وأيضا الأمراض البدنية قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجلب الأفكار السيئة لأن الإنسان ما تستسلم للخيالات وانفعل قلبه للمؤثرات من الخوف من الأمراض وغيرها ومن الغضب والتشوش من الأسباب المؤلمة ومن توقع حدوث المكانة وزوال المحاب أوقعه ذلك في الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية والانهيار العصبي الذي له آثاره السيئة التي قد شاهد الناس مضرها الكثيرة wa mata i'tamada wa tawakkala wa wa kitab ini rahimahullah melanjutkan bahwasanya di obat yang paling baik untuk mengobati penyakit hati atau bahkan penyakit badan yaitu kuatnya hati dan tidak terpengaruh dengan pikiran-pikiran atau khayalan-khayalan buruk, karena seorang manusia, ketika dia menyerah dengan khayalan-khayalan buruk dan dia terganggu dengan hal-hal yang selalu dia pikirkan, dari ketakutan-ketakutan, dari penyakit-penyakit, atau marah. Ya, sering marah ini adalah sebab-sebab yang mendatangkan. Atau menyebabkan seorang selalu sedih dan gelisah. Juga ketika seorang terlalu memikirkan ya perkara-perkara buruk. Atau takut kehilangan orang-orang yang dia cintai. Maka semua hal tersebut akan mendatangkan kesedihan. Bahkan mendatangkan penyakit hati dan penyakit, penyakit badan. Yang tentu semua ini mempunyai pengaruh yang sangat buruk kepada seseorang. Dan ketika seorang hamba ya hati seorang hamba bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menyerah dengan pikiran-pikiran buruk atau tidak dikuasai dengan khayalan-khayalan yang yang merusak pikirannya dan dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala maka akan hilang segala kesedihan dan kerisauannya قال رحمه الله متى اعتمد القلب على الله وتوكل عليه ولم يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة وثق بالله وطمع في فضله اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم وزال عنه كثير من الأسقام البدنية والقلبية وحصل للقلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه فكم ملئت المستشفيات من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة وكم أثرت هذه الأمور على قلوب كثير من الأقوية فضلا عن الضعفاء وكم أدت إلى الحمق والجنون والمعافى من عافاه الله وفقه لجهاد نفسه لتحصيل الأسباب النافع عن القلب قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه جميع ما يهمه من أمر دينه ودنياه فالمتوكل على الله قوي القلب لا تؤثر فيه الأوهام ولا تزعجه الحوادث لعلمه أن ذلك من ضعف النفس ومن الخور والخوف الذي لا حقيقة له ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة فيثق بالله ويطمئن لوعده فيزول همه وقالقه ويتبدل عسره يسرى وترحه فرحا وخوفه أمنى فنسى الله تعالى العافية وأن يتفضل علينا Wa sabatihi, wa kamil, khairin, ya. penulis kitab ini rahimahullah mengatakan dan ketika seorang ya hati seorang bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyerah dengan pikiran pikiran buruk tidak dikuasai oleh khayalan-khayalan yang rusak dan dia percaya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan karunia Allah Subhanahu wa taala maka akan hilang segala kesedihan dan kerisauannya. bahkan akan hilang segala penyakit-penyakit badan dan penyakit hati yang menimpanya dan akan hatinya akan mendapatkan kekuatan, kelapangan, kebahagiaan yang tidak mungkin kita ungkapkan. Ya, betapa banyak kita lihat rumah sakit-rumah sakit yang dipenuhi dengan orang-orang yang tertimpa penyakit stres ya karena dia terlalu banyak pikiran-pikiran buruk yang ada di dalam kepalanya dan tentunya hal ini akan sangat berpengaruh bahkan kepada orang yang kuat apalagi orang yang memang lemah bahkan hal pikiran-pikiran ya, buruk ini bisa menyebabkan orang menjadi menjadi gila dan orang yang selamat adalah orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik untuk berusaha menghilangkan sebab-sebab ya, yang membuat dia stres dan mendatangkan sebab-sebab yang membuat dia membuat hatinya menjadi menjadi kuat. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal Allah hasbu Dan barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu cukup baginya, ya. Arti ayat ini yaitu barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan dia. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan segala hal yang membuat pikirannya kacau dari perkara agama dan perkara dunia dan orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala hatinya akan menjadi kuat tidak akan terpengaruh dengan pikiran-pikiran buruk tidak akan terganggu oleh segala perkara-perkara yang membuat seorang menjadi lemah hatinya ya, dia akan kuat tidak akan takut dari segala apapun dan dia pun mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bagi orang yang bertawakal hanya kepadanya maka Allah Subhanahuwataala akan mencukupinya. Maka dia pun akan percaya hanya kepada Allah. Tenang dengan janji-janji Allah Subhanahuwataala mak dan akan hilang segala kegalauan dan kesedihannya. Bahkan akan berubah kesulitannya menjadi kemudahan, kesedihannya berubah menjadi kebahagiaan, ketakutannya berubah menjadi keamanan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahuwataala agar senantiasa menyelamatkan kita dari segala keburukan dan memberikan kita karuniaNya ya. dengan menguatkan hati kita dan menetapkan kita di atas tawakal yang sempurna kepada Allah Subhanahuwataala yang mana apabila seorang bertawakal kepada Allah Subhanahuwataala maka Allah Subhanahuwataala akan menjamin kepadanya segala kebaikan dan akan menolak darinya segala keburukan. وهذا الذي ذكره في في هذا الفصل رحمه الله تعالى هو واقع في كثير من الناس ينساق مع الأوهام والخيالات التي تجرب نفسي الأفكار الصية ثم يبني عليها فيحدث حين أيضا المرض للقلب والإرهاق الشديد والدخوم في الدخول في الأوهام التي تعطله عن الخير وتغمسه في, في ربما بعض المعاصي أو الذنوب التي يظن أنها تلهيه عما هو فيه من شدة أو نحو ذلك وهو في واقع الأمر إنما هو مع أوهام جلبت له تلك الأسقام البدنية والقلبية مثل ما قال الشيخ, يعني أوصل هذا بعضهم إلى الدخول في يعني إلى المستشفيات وإلى طلب وهو بدايته كله من الأوهام. لكن من يتوكل على الله فهو حسبه وكافي من جميع ما من أمور دينه beliau mengatakan bahwasanya apa yang disebutkan oleh penulis kitab dalam kitabnya ini adalah perkara yang fakta di, di lapangan ya. kita saksikan bahwasannya banyak dari manusia yang disebabkan pikiran-pikiran buruk maka dia pun menjadi menjadi sakit ya. bahkan menyebabkan dia berhenti untuk melakukan kebaikan bahkan lebih parah lagi ya sebagian orang ketika tertimpa musibah atau karena banyak pikiran-pikiran buruknya maka dia berusaha menghilangkan dengan melakukan maksiat ya Agar uh, dia melupakan segala kesedihannya. Padahal hal tersebut justru membuat dia semakin semakin parah. Ya sebagian bahkan sampai terpaksa ya masuk ke rumah sakit jiwa ya karena terlalu banyak pikiran-pikiran buruk yang menimpanya. Maka obat dari segala hal ini adalah bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wataalla menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu Wataalla. Karena Allah Subhanahu wa taala telah ta menjamin bagi orang yang bertawakal hanya kepadanya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan dan memperbaiki segala urusannya. Wa nasallu Allah al-Karim an yanfa'ana ajma'i ajma'in wa an yuwaffiqana li kulli khair wa Kita cukupkan Kajian kita pada siang hari ini dan kita memohon kepada Allah Subhanahu SWT agar senantiasa memberikan taufiknya kepada kita Karena sungguhnya Allah maha dekat dan maha mendengar Dan kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya Na'an jazakumullahu khairan wa Wabarakullah fikum kami ucapkan kepada fadilatu syiqh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Masin Al-Badar hafizallahu ta'ala dan penerjemah Ustaz Iqbal Gunawan MA fidhallahu ta'ala dan sebagai ikhtitam narju min fadilatushaykh al-ikhtitam. Nama nasallu alaihi azzujalla na ajma'ina at-tawfiq was-sadad wal-barakah wa an yanfa'ana bima 'allamana wa ila liqan akhar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.